Teknik komputer dan jaringan adalah salah satu jurusan pertama dari teknik informatika yang berada di SMK YPC. Teknik komputer jaringan mempunyai visi dan misi yang sangat baik. Visi dari teknik komputer dan jaringan yaitu sebagai pusat memberikan pendidikan insan mandiri, terampil, handal, dan selaras dengan memajukan iptek dengan didasari dan dilandasi ahlakul karimah serta sanggup menghadapi tantangan global misi dari jurusan teknik komputer dan jaringan yang pertama ialah untuk menjadikan SMK pilihan utama masyarakat pesantren khususnya masyarakat muslim umumnya yang kedua yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien berkualitas serta pre dan fleksibel yang ketiga, yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja profesional di bidang teknologi informatika untuk memenuhi tuntutan di bidang industri. Yang keempat, yaitu untuk memberikan peserta didik dengan kemampuan untuk mengembangkan diri. Yang kelima, yaitu untuk menanamkan sikap ahlakul karimah, didasari imtak dan kemampuan dalam bidang itek. E 19.07 peserta siswa sejumlah 90 untuk sisanya itu 40 siswa. dan itu pembelajaran di kelas itu tentang menggunakan dasar-dasar dari sadar tentang konsep ilmu sains TKJ, Sedangkan kan di pembelajaran di lab yaitu tentang menghitung dan memastikan Industri sebagian dan pelajaran eh, sekolah dialihkan ke eh, lingkungan industri atau dunia usaha. Mereka eh, diwajibkan eh, prakerja yaitu untuk mengenal, eh, di lapangan untuk melaksanakan eh, pembelajaran. Hal itu juga menambahkan wawasan untuk pengalaman kerja di usaha yang ketiga ada kegiatan yang disebut dengan kunjungan industri. Pada kunjungan industri itu juga dilaksanakan pada siswa-siswi kelas 11 untuk mengenal dunia usaha yaitu industri dunia usaha dan industri. Di mana siswa-siswi kelas 11 guru eh, adalah salah satu, salah satu rangka untuk memberikan support kepada siswa dalam hal belajar dimana nah, mereka bisa eh, belajar di sekolah bisa sungguh-sungguh sesuai dengan yang diharapkan oleh eh, siswa sendiri, jadikan eh, SDM yang eh, terbaik yang handal yang siap di di dalam uh, kerjanya terus yang keempat uh, ada yang disebut dengan uh, pelaksanaan yaitu ujian uh, kompetensi yaitu UKOM, mana dimana uh, kelas 3 uh, dari, dari kelas 1 uh, kelas 2 setiap akhir kenaikan kelas atau keinginan di, di kelewusan diadakannya diadakannya UTIKOM Hai, uh, selain uh, yang kelima, yaitu melaksanakan kemudian uh, uh, apa nasional uh, kegiatan siswanya juga ada beberapa kegiatan di dioplosi. Titik aja adalah uh, seperti adanya pelatihan wilayah di uh, mengadakan pelatihan pelatihan tentang untuk. SMP, mana kemungkinan anak ah, SMP itu bisa masuk uh, atau uh, me, me, bisa memilih perusahaan yang mereka uh, katakan lobby uh, untuk uh, melanjutkan ke SMK, uh, dengan jurusan teknologi, politika dan perkotaan. Dan juga uh, uh, siswa TKJ untuk pengembangan IT ini juga untuk memberikan support kepada anak-anak uh, SMP siswa-siswa SMP yang akan masuk ke perusahaan teknik teknik itu juga uh, so, menambahkan wawasan kepada uh, siswa-siswi TKJ uh, untuk dengan memberikan supportnya juga para yang guru eh, siswa yang terbaik eh, diadakannya eh, LKS, yaitu Lomba Karya eh, Siswa eh, Pertama diadakan antar sekolah Kedua, antar kabupaten Dan selanjutnya ke eh, Antar Provinsi Dan eh, nasional eh, Pada tanggal eh, Eh, Oktober 2017, eh, siswa-siswi yang eh, kemarin juara ke -1, eh, di lomba desain web akan dilanjutkan di sesi eh, dua yaitu di tingkat dua